Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua guys Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga ya Oke lanjut ke preset yang keempat guys <Susuk> Oke lanjut ke preset yang kelima ya <Susuk> Oke lanjut ke preset yang ke guys Oke lanjut ke preset yang ke-7 Okay, lanjut ke presiden yang ke-8 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9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 Oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke 16 belas Oke okay, lanjut ke presiden ke-17 oke lanjut ke presiden yang ke-18 ya oke lanjut ke presiden yang ke-19 guys